Bravo, amor! di Cikoke Tanggerang Kita mau main-main ya. Una tadi Una tadi udah beli Hello Kitty. Tadi baru datang terus ada yang jual ini lucu. Loh. Terus Una tadi beli I want... Wah, tapi lagi rame banget ya tamannya. Mungkin karena hari libur nasional ya. Kita mau main apa ya, Launa? Hmm, di sini ada jungkat njot jotan terus ada perosotan. Tapi kita cari-cari dulu deh. Nih, hmm, kita main halang rintang dulu ya, Launa. permainan dan fasilitas di taman ini adalah daur ulang dari limbah pabrik dan ban bekas loh main alina masalah, masalah. tapi nanti gantian sama Kak nah oke, kita tunggu Mama dulu yuk, kita cari jajan di kantin Wah, ternyata ada ibu-ibu yang lagi senam nih ketan dulu yuk Sampai dapat aku. Kantin ini banyak banget loh jajanannya. Hmm, wah ada es krim. Beli es krim dulu deh. enak sampai tidak besar berkata-kata mantul Gantian mama nih mau cari jajan Yuk una ikut mama yuk Mama mau beli cilok tuh Ada di depan parkiran Yuk kita sana yuk Oh, Abah Cilok. Abah Cilok. Eh, ya. Eh, terima kasih, Pak. Ya, makasih, Pak. satu kamu nih. <laughs> Nanti. Tadi lo lu udah jajan es sekarang Mama tadi Mar mari kita coba. Ini pedas tadi, aduh panas. Aduh tekan-tekan. Deg Kepanasan, enak. Masang Tadi minta pedas, dikasih bon cabai. Ini makannya harus leb gini, bu, yang subscribe subscribe dadah bye bye bye dulu